Kemarin kamar dapat eh, 14B. Kamu gitu, Bang. Iya, iya, tak, kemarin dapat ya. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Tidak menghilangkan rezeki kok. Ini ruang pedang ya, guys ya. pedang ya, guys ya. pedang. Pedang bocil ijo. Minimal up 1B ya, guys Kita langsung adain kuis ya, guys ya. Minimal 1B ya, guys ya. 1B lebih ya, guys ya biar bisa buat 5 orang Tetaplah putus asa dan jadilah beberapa yeah. Wih! Wih! apa ini adik-adik <laughs> kaget ya guys ya <laughs> salto bang salto, salto, bijimu salto <laughs> kutukan bang buat seminggu mentok Wih, ini tadi akun yang gua naikin level ya guys ya Akun yang gua naikin level Terus tadi sempet JP kakek, kakek merah Bocil, ijo Sekarang, eh kakek, kakek biru Terus bocil ijo, ini kakek biru lagi ya guys ya Keren gak? Iii, tiga kali JP sehari ya guys ya Ini kata gua juga, ini jawa ya guys ya Room pedang, room pedang Room pedang ya guys ya, ingat <laughs> Room pedang ya guys ya <laughs> Asik, Aida! Kelas Aida ganti template ya, Keja. Eh, ting-ting, kita nyoba, kita adu ya, guys, ya Kita adu satu B ya, guys, ya Kita adu satu B, nah, adu satu B ya, adu satu B. Udah, jangan bang, keluar Jakat ngeri ya. Jangan. bocil MMA mana ini? Katakan, bongkar bang. Tewas lagi, oke. Okay. <laughs> Keter okay, ya, guys. Ya, kita kasih makan satu B. Oh. B, C, tante, tante, tante, <laughs> template ya guys ya tante, kelas Aduh Tiga tiranya begitu sih guys ya Oke okay, kita stop di tante, 9 tante, tante, ya tante, tante, tante, tante, bagilah selo selo selo selo selo ih sepertinya akun silver akan bertambah ya guys ya satu Ding. anjas kelas wih anjas kelas pagi-pagi siap <manyolah> injak dulu lek-leknya lah guys ya Enggak lek enggak ganteng anjir kakep dulu ya ganti nggak ada obeng, uh aduh, apa itu, Oh yang ganteng ada kau? hujat aku, hujat aku, santuy, auto konten, paling gue jadiin ini doang, coba jadiin apa sih, apa sih buka apa sih namanya? Gua jadiin video short ya guys ya Aduh sedikit sedikit ya guys ya 9B kabur ya guys ya 9B kabur tining, tining, tining. Wih! Dapet skater ya, wih ada kakek Sabar ya guys ya, <tuk> masih mau naik Sabar sabar sabar sabar sabar Sabar gaming ya guys ya seperti biasa ya guys ya Jangan takut selalu kalem, ganteng, anjas lagi lah tiga tirai lah kakek-kakek aduh kakek Sugiono nya gak mau ya guys ya seperti judul ya guys ya Car carinya kakek Sugiono yang keluarnya yang biru ya guys ya adeknya ya guys ya short video oh, eh. Os, I love you aja <laughs> jangan, jangan jadi gay tapi... <laughs> jangan jadi gay ya guys ya <laughs> ayo gas up lagi 5B mantap <laughs> Yopi, apa Yop, jangan bilang kalau gak jakat dosa lo banget Dari 10B 25% Eish. Wih, scatter lagi Sabar dulu Cok. room lagi bagus Jangan kabur, jangan lari ya guys ya, pinit, pinit, ya? Hmm. Ayolah, kasih lah 3 ketiranya Wih, oh, eh. aduh, lumayan e ya guys ya Lumayan, guys ya. Oke, chip-chipnya naik lagi, berarti kita berhenti di 10 B, ya guys ya. Sepuluh B kita keluar, ya guys ya. Pokoknya, kita koin 1 B buat Leon, ya guys ya. Uang terima kasih buat Leon 1 B, ya guys ya. Sisanya kita bawa kabur, ya guys ya. A, a, a, a. Wih, tenang, tenang, tenang. Kuasai keadaan, tenang, slow. Makanya, jangan kemana-mana, cok. Cuman di sini, cok. live streaming tuh gokil, gokil, ya guys ya hostnya senyum-senyum mulu ya gimana gak senyum cowok naik, menaik cowok <tip -tip> jp apanher kakek biru ya? kakek biru menyambut kita ya siakatnya template nya jangan si hijau mulu gue pengen ganti anjal. Hajar terus sampai 100 pin gak ada skater baru out jangan tahu danang gue gua tonjok dana lu danang <tip> <tip -tip> Aduh. Sabar, Dadang. Bang ID gua kirim cekwe ah kagak ada. Lewat jalur belakang. Lewat sini ya, guys ya. Tidak ada jalur belakang, jalur belakang. 100 lagi, jangan takut mati tanam ya, guys ya. Aduh, kakeknya Aduh, tidak kena ya, guys ya. Bagi apakannya, Bang? silahkan masuk grup, minta ke Yopi. Bang, APK-nya bang, bagi-bagi sabi-sabi kali. Wih, konten-konten, yoi. Habis biru terbitlah merah hancur. Jangan, jangan bagi-bagi bang, jangan. Harus bagi-bagi ya guys ya, nggak bagi-bagi ntar gua nggak ada yang nonton lagi cok. Penonton setia gua kasih aja kalau nggak dibagi. Oke ya guys ya. bentar lagi akan berhenti ya guys ya. Siap-siap, siap-siap, berhenti sabar, sabar. Kalau sudah disedot 1B, udah cok kabur aja guys ya. Ucapan terima kasih buat Leon tuh kasih 1B ya guys ya. Bentar, sabar. Trot, trot, trot, trot ya guys ya. Sudah ya guys ya, game berakhir ya guys ya. Karena sudah disedot 1B ya guys ya. sama Bapak Leon. Ya, seperti biasa ya guys iseng ya, iseng-iseng, biasanya satu kali masuk, langsung dikasih ya guys ya bentar ya guys ya bentar, sabar, sabar kita kasih kasih, kita berbagi dulu ya guys ya, 100M kayak ini ke Wander QQ ya guys ya spin lagi keadaan ada seratus ada. spin, seratus spin mendingan gue buat bagi-bagi aja ya guys ya, slow slow. Wih kondisikan apa kanku kyu, trot ah try leon ya guys ya, oke itu sudah disumbangkan ya guys ya, oke cukup sekian. lepnya berakhir, silahkan bye, <laughs> bijimu bye. <laughs> itu udah dibuang sial ya guys ya, udah buang sial 100 m ya guys ya, 140 m. Oke guys, kita lihat dulu like nya guys ya. Like 5 po, ya guys ya. Soalnya dia banyak chip ya guys ya. Kalau bang ondel ondel tuh chipnya banyak cok. Jadi 100 m tuh dibagi dia nggak ada harganya tay. <t -nya> bang sesat. Mic cucu dulu ah. Mimi cucu dulu ah. Silakan silakan. Nanti dapat kakek cangko bang. <t -nya> kakek cangkul. Tenang tenang tenang. Tadi yang dapat Desain belum Pak. Belum lah nanti ya guys, nanti nanti desainnya guys ya. Gua fokus ini dulu ya guys ya. Wih. Fokus apa namanya? Kocok-kocok dulu ya guys ya. Wih! Apa ini, cok <tuluh> <tuluh> <tuluh> Nah, gue dulu, Kalau dapet kirim aja, bijimu gimana? Maruk hari ini empat kali jackpot, berarti gue ya. Gambar cok, stikernya cok, stikernya, guys. Stikernya ting-ting-ting. Coba langsung tadi, langsung Enggak, enggak, cok. Kalau naik juga, enggak cukup lihat. Bet, bet, Iya, bet, bet, bet, bet, bet, terakhir, sepin terakhir juga. Max, max, bet. Ini segini, chipnya enggak bisa 4,5 ya, guys. Ya, <tuh> ya, ya, ya, ya, biar ya, <tuh>. gat, biar ganteng anjas